halo sobat serbaguna setelah saya mengupload video cara menginstal set top box TV digital banyak permintaan untuk membuat video merakit antena luar dalam satu set terdiri dari antena kabel antena sepanjang 10 meter klem dan bautnya lengkap pertama gabungkan terminal antena di kerangka utama Lanjutkan dengan menggabungkan dua kerangka sayap ini dengan klem yang disediakan tetapi jangan dipasang bautnya dulu hingga membentuk seperti ini. Kemudian masukkan kedua sayap antena ke kerangka utama seperti ini dan baru dipasangkan bautnya. Langkah ketiga, pasang klem untuk tiangnya. Sebelum antena dikirim ke atas, pasang dulu soket kabel antenanya seperti ini. Gampang kan?